Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, de lovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Default TV Yang akan terus memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Vila Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya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 Menemani santai bagi kalian saat ini Kami akan menyuguhkan kabar spesial Bahagia dari idol kesayangan kita Sebelumnya persahabat ya Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Buat sahabat saudara muslim Muslimah semuanya Disengaja maupun tidak disengaja Mohon maaf lahir batin Idmu barok persahabat ya Yang tentunya sudah menjalankan idul fitri hari ini juga tentunya Dan besok Pokoknya semuanya Mohon maaf lahir dan batin dari Bang Mimin dan keluarga besar persahabatnya Mudah-mudahan kita semuanya tentunya kembali ke fitrah, amin Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di kabar pertama kita awali dengan informasi Di ajang SCTV Music World 2023 Di kategori penyanyi dangdut paling atok Alhamdulillah, perolehan sementara via Instagram, Twitter, dan Facebook Lestik Bicara, unggul untuk sementara Bunda Leslie di kategori penyidang Dude paling Top, ini mendapatkan voting 823.325 votes, sedangkan Afan di nomor 2 dengan voting 491.779 votes. Dan kita lihat lewat via Facebook, Bunda Leslie mendapatkan 4.265 votes, sedangkan Afan 2.000. 375 votes dan kita lihat untuk lewat Twitter Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti tentu mendapatkan 943 votes, sedangkan Avan 169 votes ini via sementara mudah-mudahan persahabat dukungan semakin banyak lagi untuk Bunda Lesti dan bisa memborong piala penghargaan SCTV Music World 2023 Amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Cidukan semalam dari Abang El Yang lagi video call bareng dengan Uncle Adi Sky Aduh Masya Allah Makin lucu, makin gemes Pokoknya emang idola kesengan kita Ini selalu membuat kita Happy persahabat ya Semalam Bunda lesti Papa Abi dan keluarga masih berada di Jakarta Persahabat ya Kita selalu menantikan kabar terbaru dari Lesler Mengenai mudik lebaran Persahabat ya kita mana saja kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan sehat terus buat Leslar family. Dan untuk selanjutnya juga kita lihat jidukan dari Abang El semalam bareng Kak Sasha. Alhamdulillah, para ya tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan dari Abang Fatih yang selalu dirindukan oleh warga Konoha. Terkhusus dari para emak-emak Leslar yang selalu merindukan Abang El. Komentar pun begitu banyak persahabat diberikan, diantaranya dari akun Folinaster mengatakan masya Allah, tabarakallah, anak soleh panda bersama kakak Sasha. Ada juga tanggapan dari Hakaniati, masya Allah, tabarakallah, seriusnya mata abang El nonton nontonnya sama kak Sasha. sehat selalu kalian, amin ya Allah, ya, ya robbal alamin, masya Allah. Kita lu juga persahabatnya, tentunya -tentu dibikin salvo dengan tangan gemesnya abang El, Ada lucu banget nih persahabatnya, pokoknya abang El selalu menggemaskan, makin hari makin pintar, makin saleh. Alhamdulillah. Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Tuminahla mengatakan, Masya Allah serius amat lagi nonton apa nak katanya tuh ya, abangnya lagi nonton nih persahabat bareng bareng Sasha Selalu bahagia melihat Leslar Family yang selalu bahagia juga Alhamdulillah. Kemudian juga persahabat berikutnya. Ada informasi dari Langit Musik nih, kabar spesial untuk keluarga Konoha. Lagu Insan Biasa, Lesti. Ini menjadi lagu rekomendasi lagu mudik dari Sobat Langit Musik. Wow, berada di nomor pertama lagi nih, persahabat, ya, untuk lagu Insan Biasa. Ini rekomendasi lagu mudik dari Sobat Langit Musik. Terus berkarya untuk Bunda L Semoga karyanya selalu diminati oleh banyak orang. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga Cidukan... Di Cianjur Ini suasana malam persahabat ya Masya Allah banget nih Kios Bunda Lesti di Cianjur Berkabar-kabar terus pokoknya untuk Kiosnya Bunda Lesti Dan warga kuno aku persahabat jadi ingat Vlog Lesti Istri Bilar sambil main mercon dan kembang api Aduh Masya Allah Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat Di postingan Bunda Lesti Jura Bunda Lesti ini memberikan Tentunya hampers bersahabat ya Atau bingkisan hadiah lebaran kepada Mbak Kiki Zulkarnain Dan ada ucapan dari Mbak Kiki Terima kasih Dedek Lesti dan Rizky Bilar Aduh Masya Allah Orang baik selalu dipertemukan dengan orang baik Kita bangga mudah Lesti, Pak Abi Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Berkah barokah untuk rezekinya Leslar Semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Dan kita lihat juga bersahabat semalam Bunda Lesti Kejora juga menginformasikan OMDC Point Program pembukaan cabang ke-14 dan 15 OMDC Point Sumarekon Bekasi Dan tentunya ada juga di Cibubur Tambal gigi belakang atau cabut gigi nih persahabat ya Hanya 199000 tuh informasi dari Bunda Lesti Kejora Kemudian juga kita lihat persahabat ya Semalam juga ada tamu spesial Yaitu ada Bang Riko Park yang mampir bersilaturahmi ke tempatnya Leslar. Di sini ada postingan berselai ya tangan yang lagi memainkan piano. Ada sebuah kalimat yang diunggah. Bismillah, yang benar aku kasih 500 ribu. Untuk 5 orang pemenang. Hitung-hitung THR dari aku, tembak ini tangan siapa? Kata Bang Riko. Ya sudah jelas banget ya, itu tangannya Papa Bilar tuh. Masya Allah. Pokoknya sehat terus, bahagia terus untuk idola kesayangan, berkah barokah. Untuk Lesti Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat ya di sini ada postingan ofisial VIV Les Lovers Agenda bulanan grup VIV Les Lovers Memperingati hari jadi Leslar dan les Lovers yang ke 33 bulan Agenda bulan ini menyalurkan 50 paket mini hampers. Alhamdulillah tentunya selalu berkah-berkah Dan acara agendanya selalu diberikan kelancaran kita makin bangga menjadi bagian dari Lesnar Lovers Terima kasih juga untuk para members VIP Leslar Lovers Dan terima kasih juga para admin dan tim yang tentunya sudah bertugas menyeluruhkan langsung para ya Jadi bagian official VIP Leslar Lovers Masya Allah kita bangga Berkah barokah untuk semuanya